up gaming kembali lagi dengan saya Farel di channel Slovian Diamond Gaming. <coughs> ya guys, kembali lagi di sini. kita akan bermain Minecraft lagi, oke? Okay? Dan kita akan main Survivor, eh main tahan hidup di Minecraft, oke? Okay? Jadi kita langsung aja ke videonya, BAMS Halo guys di sini saya pakai karakter yang hp itu namanya teh Ber Stone jadi saya punya saya juga ya. guys di sini kita ada di atas pohon lagi oh my god ada chest <tuh>, kita ambil ini ini ini di sini sini aja lah kapus, kapus. Terus kita akan bikin itu guys Bikin kemah di dekat es Jadi kita akan Ini semuanya ambil Kita ambil-ambil Guys saya main di versi apa? Mau <coughs> Itu ada di atas Versi beta lah Saya kepunya versi ori Nah, hmm. Ayolah langsung kita akan nebang pohon dulu, udah ini teman di sini, nabang pohon dulu, biasa, nabang pohon, nabang pohon, udahlah jauh, jauh pisan guys. kayak gini, kita harus buatin apa guys. <tuh> kita akan di dekat pantai aja. Itunya apa itu? yang mahnya. eh yang ada dekat pantai kita, kita bikin perahu dulu. perahu diman, perahu, perahu. saya lupa guys bikin perahu kayak gimana, bambang. oh iya ya lupa, saya belum crafting. kita bikin itu dulu. bikin ini mana awy? ini eh, dan kita akan bikin di sini. <coughs> ini perahu pakai apa? Oh, saya belum punya ini. ini ini pakai apa? Oh, nanti kayu kayu. kita butuh kayu dulu guys. aduh ngalik. kita butuh kayu. tuh kenapa kesini lagi bambang bambang. nanti guys kita butuh kayu kayu. buat butuh delapan aja lah dan kita butuh nah, yang namanya <coughs> <coughs> maaf guys ya, saya lagi serak oh ini oke okay. bos cute kita butuh ini ini dan kita ini apa lagi ini yang di burung oh ini ada satu aja Terus, kita bikin perahu deh. Untuk udah, guys, kita ini ngancurin dulu Kita bikin rumah di sini aja lah. besar besar dimana kayuku tadi anda menjadi ramen ikan hiu makan tomat kita butuh kayu lagi guys kita ini empat, empat saya belum jago namanya itu Kita, itu. Hmm. kita ini bikin partnya sampai part berapa, komen di bawah. guys, kita bikin pintunya dulu. Ini kalau ada tsunami atau ketiban nih, rumah. Indonesia, kata emak, sehat dan kuat aslinya. Bambang, aduh, uh. maaf, dimana Ada maaf, ya, ada zombie, kita bikin, kita bikin aduh, hati bisa ada maaf, maaf, aja Aduh Hati-hati kita kecil aja lah aduh tidak cukup nah, adanya saja lah kita nah, itu dulu maaf guys kalau saya tidak berisiknya karena ada tamu guys di bawah woi lalu Oi untuk anak Indonesia katanya sehat dan kuat pastinya karena ayah memberi tukang awal sejum tarasi <tuh> <tuh> aduh serok. guys saya nggak bisa upload karena saya lagi mau upload jadi ini setiap hari saya bakal lamain waktunya rumahnya kecil oh, ayo weh, sederhana terus kita kasih ini, udah jadi wadidaw kita tidur dulu, tidurnya? ya saving, kayak gini ini gini kita nunggu dulu itu guys sampai namanya sampai siang jadi gini aja takut ada zombie tak gini lu guys sudah sejam lebih saya ayak di sini dan udah ya, uh, udah nyala dan kita bikin wow. namanya, apa namanya ini? <coughs> nggak bedah rumah-rumah ini Guys, kita jalan-jalan aja, cari makanan. Anak Indonesia aslinya. Like. kita nge-like truk nih kita kanan ke gini ke kanan kita jalan-jalan aja lah kita car bikin es batu guys buat itu jadi saya kalau mau bikin rumah yang sama gak akan di videoin karena lama woi bisa hampir sejam, bukan lama sih. Saya bakal kreatif, ha enggak, enggak, enggak. Kita kan team, tidak ada yang namanya curang. Kita curang, kita ambil es balok, aduh dingin, maling. Aduh, saya napa didamparin di tengah. Woi, balik ke perahu, balik ke perahu. Guys, udah berapa menit? Itu apa ya, guys? Situ ada itu, guys. Nanti, <coughs> nah, guys, disitu ada ini. Wow, ada chest tambahan. Kita kesini tuh, brokneh. Jangan ngajarin aja. Buat dan kita ngajeng eh lupa saya kreatif tadi gara-gara cari kapal tadi jatuh guys. Kita udah di sini dan kita hmm. wow wow wow. tambah ini, kita ceng. di komputer bisa di sini bisa gak? Ini paling tersulit. Gak bisa ditamatkan, ya. Aduh, gak bisa. Itulah yang aja malam enam dulu. Kita ambil nanti. ambil kasur, ambil map, ambil ini, ambil ini, ambil ini, dan ambil ini, ini, pasti ada yang punyanya guys, karena, eh, karena, eh, kita langsung nyugur aja, karena saya tadi lihat ada gua di bawah guys, belum di sublin, nanti, nanti, nanti, kita perhatikan dulu, retipin dulu, <coughs> kasih <coughs> maaf serak dan kita agak tidak meninggal di bawah laut, tidak mati konyol. Aduh, ada ada hap. tidak saya di mana tidak guys eh, sampai aja jangan lupa klik like comment subscribe thanks for watching see you next time and goodbye Bye bye bye bye, bye, -bye. guys saya lagi nih guys Uwe... buat banget jadi sampai sini aja jangan lupa kalian klik like comment, subscribe ya video ini dan klik loncengnya agar kalian bisa nontonin saya sebelah tidur kan karena saya capek saya di bawah monitor nih ini aja jangan lupa kalian klik like comment and subscribe bye